Oke okay, next. Nah, mobil yang kemarin udah sampai di sini kita lakukan penawaran dan tanpa bak. Oke okay, next. Nah, mobil yang kemarin udah sampai di sini kita lakukan penawaran dan tanpa bak. curagan next ternyata buat muatan jagung di sini. Kita cek karena tiba di lokasi hari ini juga. Terima kasih. Oke okay, next, bantu di subscribe, like dan komennya. so bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada luar sana yang tidak yang memiliki bak khususnya silahkan singgah di kolom komentar next. udah deal ya udah sampai di rumah kita cek fisik dulu, kenaik Ya cukup sekian dan terima kasih.